suatu saat nanti aku jatuh cinta jangan biarkan cintaku ini berkurang untukmu hingga membuatku lalai padamu dan sekiranya aku jatuh cinta jatuhkanlah hati ini pada seseorang yang mencintaiku karenamu agar kekuatanku lebih untuk mencintaimu Amin. Hai Jadi gini, untuk sekarang cek startnya dulu Setelah itu kasih lidokin Iya, iya Sebentar lagi saya sampai, ya Kami sih, Pak. Ya, ada kecelakaan kayaknya. Apa? Ada kecelakaan? apa Pak, pegang dulu, Pak. Benar enggak? Ingin-ingin-ingin gitu ya. Celana zim, Dik. Dek, dia bisa buka mata enggak? Lapar, nah, Mas. ada kecelakaan di depan. Loh kan hanya loh Saya selalu dokter, ayo, cepat. Iya, iya. Siang bulannya. Oh, dong, Halo, Nampun, tolong saya ini sekarang, ya. Ada korban, tak Oke, oke. lagi lugar, Aja sih, aja Kenapa benar-benar gini? Udah, udah, udah itu ntar aja. Kelasnya gimana? Gue masih bisa ikut gak? Kelasnya udah keluar dari tadi. Lu, gue teleponin susah banget tuh. Gue nelponin lu baik banget. Tuh, Lihat. Telepon apa? Telepon, aduh. Kebawa <tuh> lagi sama dokter yang tadi. Oh, jadi itu beneran dokter ya? Maksudnya? Jadi tadi gue telepon lo, Terus uh, dia bilang namanya dokter Alif. Dia dokter bedah syaraf gitu. Sekarang handphone lu dibawa dia di fakultas kedokteran. Bisa bisa lupa gue. Lagi-lagi kalau bisa kelupaan. Sekarang gimana mungkin sih gue lupa. Oh. bisa Eh. Ada pak dosen. Loh. Kok kamu pernah gadara gitu sih? Iya kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan? Bisa cerita juga. Bisa? Ntar aja Fisya ceritain. Enggak, enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita ke klinik. Eh, ya, Mas Guglin ga usah. Fisya gak apa-apa. Ya, tapi ini nggak bisa dibiarin. Kita ke klinik, kamu diperiksa. Siapa tahu ada yang luka, ya? Mas Gidan, Fisya <tuk> gak apa-apa. Serius? <tuk> <tuk> Syukurlah kalau -syukur kayak gitu. Ini beneran gak apa-apa. Iya, -apa. <tuk> gak apa-apa. Uh... <tuk> Boleh ngomong benar gak? <tuk> Jadi gini, kita kan gak kenal lama, ya kan? Dan kita udah tetangga dari dari fisial tujuh tahun, mas. Oh iya, benar benar, <tuk> tujuh tahun, pas banget. Ah, waktu itu kan kamu datang dari Makassar, kamu masih kecil banget. <laughs> Kalo ingat itu lucu banget. <laughs> sesuatu yang penting penting banget dan <tuh> dan jawaban kamu sangat berharga buat aku karena kamu sangat kenal sama aku, Visa. Kalau kamu bilang enggak, aku enggak tahu. Aku enggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan pastinya aku benar-benar pusing. Cincin ini bagus banget. Apakah cincin ini cocok buat salsa? Bisa, bisa kamu. Bisa. Kamu, kamu nggak apa-apa kan? Bisa, bisa, bisa, bisa. Kamu nggak apa-apa kan? Bisa, kamu nggak apa-apa kan? Coba, coba, coba kamu lihat. Kamu lihat dulu cincinnya. Kira-kira salsa suka nggak sama cincin ini? Kira-kira salsa terima enggak lama? Bisa. Aduh ya ampun. Bisa kamu lihat kamu <tuk> jangan lihat aku. kamu lihat cincin yang kamu lihat cincin. Ya. Kira-kira kalau misalnya saya kasih ke salsa ini, kira-kira salsa terima enggak? Ya, please, please, please. Kak ya. kamu. Bagus. Sekarang fis ya. Ada kelas ya. Bisa, bisa. Bisa. Bagus kan? Ya udahlah. Tuh juga dia bilang bagus. <tuk> Aduh. Pas banget juga. Santai dong, Sya! Bu! <tuh> uh, Sya! <tuh> Lu ngangin nih, dilihatin! Lu nangis kenapa sih? Tunggu dong, Sya! Lu kan mau skripsi, Sya! Lu jangan pikirin dia mulu! Ya ampun, Ra! gue tuh udah move on, Ra. Gue udah usah lupain dia, tapi move on tuh susah banget, Ra. Sebenernya, terus gimana? Gue pinjam itu deh. Apa? ya lo? Pakai gue. Wah, oh, senin, terek. ya. Gue pinjam dulu ya, buat telepon dokter itu. Eh, ya, kenapa? Hmm. gitu sih? enggak. enggak gue enggak apa-apa. Yakin, -apa. lo oh, enggak apa-apa. Enggak apa, -apa. Enggak apa, -apa kok. Ya. Halo. sebentar lagi mau operasi. Ya. Hmm mati aja. Iya dong. Matin aja. Tapi bukan yang ini yang bunyi. Ya Allah, udah matin aja. Tadi tadi banyak banget yang telepon. Halo, Mbak yang punya handphone ya? <tuh> iya. Ini saya Fisia. Saya mau ambil hp saya di mana? Kapan kamu mau ambil handphone kamu? Iya segera Pak. Kamu lagi di mana sih? Saya lagi taekwondo. Pokoknya hari ini juga kamu ambil kembali handphone kamu Tadi tadi banyak panggil telepon Ganggu banget Ya udah kalau gitu ngapain bapak angkat? Yaudah, sekarang saya minta alamat rumah kamu Nanti saya antar handphonenya Bapak mau ngantar ya. ke rumah saya Bukan saya, tapi ojek Hah? ojek? Tenang aja nanti ojeknya saya bayar, ya Nih Wah, nih orang Nanti-nanti aja Senang banget Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayah ini dia pulang adikku. Eh mau kemana sini dulu? Aku mau mandi terus mau makan. Ngaper. Sini dulu dong, Vi. dan udah mau pergi loh. Kenapa? Ah. Itu bajunya kenapa lagi kayak gitu? Itu yang aku cerita tadi. Hmm. Tapi nggak apa-apa kok. Ya kan? Fisya. Tadi, Mas Jidan lemar Oh, selamat ya. Kamu tahu nggak? tadi tuh Mas Jidan romantis banget, eteh mm -mm. cincinnya. Mau ngomong apa tadi, Kak? Oh iya. Uh, jadi gini, Mas, kamu aja yang ngomong, Mas. Kamu aja yang ngomong itu kan ayah kamu. Uh, jadi tuh kita mau ke Makassar besok. Kakak mau minta Abi buat jadi wali. Kata Umi apa? Ya Umi nggak apa-apa, boleh katanya. Kakak ngabarin kamu, semoga kamu juga nggak apa-apa ya. Oh yaudah. Papa, papa, papa. Udah ya udah, kalau nggak apa-apa, kenapa harus apa-apa? Nggak ketek deh. Gimana ini mas? Nggak apa-apa, kamu tenang aja. Nanti kita bicarain lagi. Jadi gini, tadi saya dari rumah dari ojek susah banget. Dan kebetulan juga memang ada acara di sekitar sini. Makanya saya sekarang akan handphone kamu dan pasti juga nyampe ke tangan kamu. terima oh, ya. kasih. Orang zaman sekarang. Tapi galau kalau kehilangan handphone daripada pacar sendiri. Enggak, saya nggak pernah kehilangan pacar. Maksud saya, saya nggak punya pacar. Masih enggak, Pak? Maksud saya tuh. Ya, saya juga mau minta maaf. Tadi beberapa kali kebuka handphonenya. suara sama persis dan ringtone-nya juga sama. Kayaknya saya harus ganti ringtone deh, Pak. Soalnya takutnya ntar HP Bapak yang kebuka sama saya. Saya pamit ya. Selamat tinggal. Selamat Pak! Uh, anak kecil yang tadi ingin. Alhamdulillah sudah sadar dan orang tua yang belum datang. Dokter Alif loh, apa sih orang cuma balikin HP doang. Allah balikin HP, kan bisa nyuruh orang. Kamu tahu nggak, Dokter Alif itu paling gak suka nyetir. tuh lihat tuh, pakai bung mobil segala lagi. Dia mana di sih? Ya ampun adikku kamu nggak tahu dia siapa? Hah, <sukur> lihat nih. Yeah. Yeah. eh eh mau kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu hari ini kalian semua mengharapkan dokter dia untuk mengajar. Tapi beliau tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi untuk hari ini aja saya akan mengajar kalian semua. Jadi sekarang tolong buka bukunya di bab 11. Hmm. to bless you. Assalamualaikum. nggak kom, salsa, abi, apa kabar abi, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik abi, masuk. Visya. Abi kamu kan datang jauh-jauh dari Makassar Ya kan cuma buat pernikahannya Kak Salsya Umi Ya kan anak Abi ada dua Salsya sama kamu Umi, Fisya nggak bisa Jangan paksa Fisya ya Maafin Fisya ya Umi Dah, saya mau belajar dulu ya Umi Kita mulai aja. Bisa, mana? Mari kita mulai aja. <SILENCIO> mana ibu kamu? Nailah mama. Mama nunggu di hotel, Umi. Mama titip salam buat Umi. Terusasi langsung aja. Kita kan udah kenal enam belas tahun kan. Kalau seandainya kamu gak datang di pernikahan, aku bisa. Liv! Weh, eh, Kava? Gue makan. Udah, makan gue. Ah... Uh. Kemarin sih menurut walo ngabarin gua katanya lagi di Jakarta ya. Oh, jadi dia nelfon lo. Mm -hmm. Terus gue ngajakin ketemuan gitu, tapi katanya lagi sibuk. Emangnya lagi ada acara apa? Nah, besok habis praktek, lo ikut gue. Kemana? Udah lo ikut aja. Katanya mau ketemu sama Profesor Husen. Mm. Boleh deh kalau Prof Husen. Ya. Angam dulu. Angam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Umi, kok telat sih? Biasa deh, Salsya Ganti bajunya berkali-kali. Padahal di sini dibuka juga. <tuh> Hei, nggak apa-apa. Bisa <tuh> uh, mana? Bisa nggak datang? M Maksudnya, bisa nggak jadi datang ke sini? Datang kok, loh! <tuk> Umi, bisa aja sih. <tuk> Hei, kasih ya. ya ampun, ini pengantin udah datang. Kenapa ya, enggak dikasih tahu sebentar? Maaf ya, cewek, Surti, Surti. Halo. Kamu itu main handball aja setiap hari. Ini tamu udah pada dateng, ayo cepetan digantiin baju ini. Ayo cepetan. Ayo kamu ikut saya ganti ngang. baju. Ayo, <tuk> ayo. Ayu, ayo, cepetan. Nggak, nggak, nggak mau. Iya, iya. Ayo sekarang kamu ganti baju. Ih, kenapa sih badan kamu lengket begini? Kamu habis lari jarak pendek, jarak menengah, atau jarak maraton? Kenapa jadi lengket begini? Anwar, Anwar. Kemana nih si Anwar? Tolong bantuin, Anwar. Nggak, aku nggak mau dibantuin sama cowok. Duh, ini kan kit zaman now. Namanya Anwar. Jadinya, Ece Awe Binti Musa Duh, panjang deh. Ece Awe Binti Musadat. Ece! Ya, Bos. Ya, Bos. anak ada apa sih? Terus dibantuin. Ayo, masuk, bantuin. Ayah, ayo, ayo, ayo. ayo. Ini mah sebelas dua belas. Udah deh, sini deh. berpisah aja sendiri. Ih. Kok dia istighfar sih, Bos? Emang kita setan? deh muka lu emang kayak setan, Duh cepetan bantu yang lain yuk cus kenapa kok sepi begini iya eh pak profesor sudah datang maaf pak profesor lagi ribet aduh potek deh kepala Anabel. Uh, pak profesor mau ganti baju sekarang eh mas sebentar mas biar istirahat dulu aja ih mas mas mas mas panggil eka anabel emang eka tukang cendol dipanggil mas mas, mas, mas. iya um, mendingan istri saya dulu aja sama ibunya bentar eh uh, kamu pasti naila dan ini yang cantik tante mia yuk kita ganti baju sekarang ayo ayo silakan ayo ayo Sebelah sini, sebelah sini. Yuk, ayo. ayo Tante. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Prof. Assalamualaikum, alif, mas'umah. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Ya beginilah, Alif. Namanya juga sudah cuci darah tiga kali seminggu, yeah. tapi yang paling penting, hampir semua anak didik saya sudah jadi dokter papan atas Aduh, aduh, aduh, Profesor, ini kok among tamunya kurang satu, pusing ini Profesor, kurang satu lagi siapa uh, ini? Aduh, Mas, saya lupa ngabarin, uh, tadi teman saya mendadak nggak bisa uh, Terus gantinya siapa? Bukan yang ini? Udah yang ini aja gede, Ma, pas benkar, banget bukan, sama bukan bajunya. Mas, Nih, ini aja eh, eh. badannya gede, eh. milu ngebajanginnya Ayo masuk eh, Uli, ikut udah ganti baju. Ayo, ayo. Ayo, cepetan cus. Bentar, bentar, Mas. mas. Udah, cepetan bentar, ganti. Bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. Saya ke sini cuma mau ketemu sama Profesor Hussein. <ASES>: Aduh, kamu kenapa panggil Eke, Mas, Mas, Mas. Eke bisa bunuh diri loh. .ết. panggil Eke Anabel dong. Mansur ishakah Mansur. Cepetan. bos Ih, lama banget. Kemana sih kamu? SMS-an aja masih Tony. Ayo, capcus. Masuk, masuk. Eh. Ini bagian saya. Cus, pergi. Wah oh. Pak Alif ngapain di sini? Saya temannya dokter Kafa. Oh. Kamu sendiri... Apa hubungannya sama beliau? Bukan, saya bukan sama dokter Kava, tapi sama Profesor Hussein. Emang kamu saudaranya Profusin? Hmm, oke. Oke, okay. duh, udah senggol-senggolan aja di sini. Tuh kan, bajunya pas, kalian berdua cocok. Cocok jadi pengantin. Foto dulu. Masih <SILENGALAN> dong. Ayo dong. Lagi-lagi-lagi. Uff. Apaan sih? Celeknya <SILENGALAN> baperan banget sih. Saya minta fotonya ya. Ya eh, udah sekarang aja. Udah. Eh. Dikirim kemana belum juga minta nomor teleponnya. Ih, gede banget. Milu. Pake merinding. Pasti dapet nomornya nih. Mas. to marry you. Mm -hmm. mengizinkan kami untuk menjalankan wasiat adik kamu silahkan kamu menikah dengan Mia tapi saya gak bisa tetap menjadi istri kamu saya akan bawa Salsa dan Fisya pindah ke Jakarta -salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Kapan main ke Makassar? Belum tahu Visa. Kamu masih ingat dulu Minta Abi antar kamu ke Pantelosari sudah bagus sekarang bersih besok abi pulang ke Makassar pak profesor aduh pak profesor semua sudah ganti baju sudah rapi kenapa pak profesor malah rumpi-rumpi di sini ayo ganti baju sekarang cus Bismillahirrohmanirrohim <tuh> ah, Hati-hati Pak Profesor Ayo ah eh. Ayo Pak Profesor Ada 13 perkawinan ini yang mesti diangkat urus Iya, iya, sama Abi iya, hmm. Maaf maksud saya, Bapak iya, sama iya, iya, ya? iya, sangat dekat. Kalau iya, ada Prof. iya, aku belum tentu iya, jadi dokter bedah. <tik> oh, apa, eh, iya, iya, Bisa dimulai sekarang, Prof? Sebentar ya, suster Baik, Prof. Saya lapor dulu ya. Permisi, Prof. Terima kasih. Japoni. kamu kenapa? Ya iyalah kita harus ke sana. Masa abi kritis kita malah diskusi? Mas, pesan tiket buat empat orang ya. Empat buat siapa? Uh, mas, nanti aku telepon lagi ya. Kamu ngapain sih nyimpan dendam kayak gitu? Dia itu ayah kamu. Enggak, enggak. bisa nggak mau ikut. Heh. Umi aja bisa maafin Abi. Kenapa kamu enggak? Kata siapa Umi maafin Abi? Kamu gak ngelihat gimana sikap Umi ke Abi di nikahan kamu, gimana sikap Umi ke Tante Mia? Kamu terusnya di pihak siapa sih? Di pihak kita atau di pihak sana? Eh bisa gak kita nggak memihak? Kita itu cuma anaknya Vi, kita tuh nggak ngerasain apa yang Umi rasain. Oh ya udah kalau gitu, kamu kayaknya perlu ngerasain ya gimana rasa ditinggal sama suami, biar kamu tahu apa yang dirasain Umi. Astagfirullahaladzim, Fisya! Karena Umi bisa maafin hidup jodoh mati itu takdir dan ini adalah takdirnya Umi Umi hanya berusaha untuk bisa berdamai dengan takdir Dari dulu sampai sekarang, Umi berusaha membayangkan apa yang dirasakan Tante Dia baru kehilangan suami, Tapi karena wasiat almarhum suaminya, dia harus menerima suami baru. Yang sebenarnya nggak pernah dia minta. Dan bukan hanya sekedar suami baru, dia itu adalah kakak iparnya, dan ayah dari keponakan-keponakannya. Abi memang bukan suami Ube lagi, tapi beliau gak pernah berhenti jadi ayah kamu. Iya, dok, gimana dok? Saya sudah beri obat penurun tensi, tapi HB-nya memang rendah, hanya empat. Jadi saya instruksi untuk transfusi. Transfusi. apa? Oh, ya, Baik. Nah, saya Rudi. Fisya datang kan Rudi. Belum tadi Nabi nanyain terus aku ke depan dulu ya <tuh> Maafin Nabi, umi. Assalamualaikum ini aja Hal yang ada di depan, bisa mana? Bisa? Nanti musim panas, tidak. Telepon kamu nggak jawab-jawab. Rachel bilang mungkin kamu ada di sini. Uh, jadi gini, aku kan sore nanti mau berangkat ke Makassar. Kafa minta aku datang. Aku bisa sekalian beli tiket buat kamu. usah Pak. Saya bisa beli tiket sendiri. Tapi provo seniorin kamu terus, Fischer. aku ganggu. Pak. Saya tahu Bapak dekat sama Profesor Husein. Tapi saya enggak. Aku enggak akan biarin kamu bersikap seperti anak kecil seperti ini. Terus kenapa Bapak urusin saya? Karena aku peduli sama kamu. Dan aku sama sekali enggak nyangka... kalau kamu enggak sayang sama Bapak kamu sendiri. Aku tidak mau kamu selalu menyesal saja. Assalamualaikum, apa-apa nabi mana Isa pasti datang, Isa. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Alif Prof oh. Alif oh, Aduh oh, Alif. Terima kasih Alif Sudah datang uh, Visa sama kamu kan? Iya Bi Palingan beberapa jam saja. Saya sendiri yang akan mengawal beliau dan Dokter Alif akan ikut sama saya. Tapi resikonya terlalu berat, Dok. Saya tahu, Dok. Kami berdua akan menanggung resiko ini. Saya mohon, Dok. Tolong, Dok. sejak kita berpisah 16 tahun yang lalu cita-cita abi cuma ada dua yang pertama abi ingin kita berdua duduk di sini alhamdulillah akhirnya terkabul juga keinginan abi Iya abi yang kedua apa, Bi? Abi ingin menjadi wali nikah kamu. Bi. Bisa boleh kami sesuatu sama gitu? Iya, boleh. Bapak Abi masih mengolong waktu lagi. Bapak Abi akan tetap tinggal infisya. Sejak Abi kehilangan Om Hasan, ...mengar kemarin Abi. Jiwa Abi sepertinya kehilangan separuh. Supaya yang Hasan tidak hilang di jiwa abi abi berjanji untuk melakukan subuh yang Hasan Termasuk oleh istrinya istri dear Abis tanya kamu. Kamu meninggalkan abis. Abis sempurna tinggalkan segalanya. Ia di sini kok, Bi. bentar, kapan Ah, bisa. Kemarin itu Alif datang menemui Abi. Dia melamar kamu. Abi bilang, "Ya, terserah kamu. Kalau kamu senang, Abi akan siap menjadi wali nikah kamu." apa saya, Pak? Setiap kali aku selesai soal istihara, yang muncul selalu baca kamu. Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, oh, bisa. Abi mau bicara sama kamu. ya bi is a bi dit dit ya this Amor. Uh, Habi. Ya, Fisya. Habi masih mahu jadi kual ini kan Fisya. Amor. Uh. Rahman aja, Pak. Oh, iya. Amin. Bismillah. Ar rahman Qur'an Khalaqal Insan Saya terima nikah dan kawinnya Nafisha Kaila Akbar binti Husin dengan mas kawin lantunan surah Ar-Rahman. Ah Bagaimana saksi? Bagaimana? Fisya tidur di mana? Uh, kamu di kamar saya aja ya. Biar saya di kamar sebelah. Mm, jangan deh Pak. Mendingan Fisya di kamar yang satunya lagi aja. Itu kan kamarnya Pak Alif. Jangan. Kamu kan biar bisa ngerjain skripsi di kamar saya ada meja. Kalau di kamar sebelah nggak ada mejanya. Mm, ya udah gini aja deh Pak. Mendingan kita tidurnya bareng aja nggak apa-apa di kamar Pak Alif es hmm. kemudian hmm. hmm. l'as dit mm -hmm. Mas, kau ambilin anduk Pisya dong. Di mana? Di dalam mamari. kanin Pake baju sih Aduh, masih jadi cepetan Antara telat subuhnya Cepetan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awas Cinta kita gak setubuh bagi darah dan guna apa? Aku seindah nabi Yusuf dan putri Zulaikha. Cukup jadi Alif dan Fath saja. Udah siap jogging nih Iya, tapi sebelum itu aku bantuin kamu ya Eh udah, udah, udah gak usah Aku hari ini mau masak tumis-tumisan Mas Alif suka gak? Kamu masak apapun itu, aku pasti suka Iya, bisa lagi ya, deh Mas masukkan, deh ada Sudah, sini aku bantuin lagi Mas, udah deh, ribet Nanti kalau aku makan yang ada, Mas, keplaperan, tau gak? Udah, sana udah Eh, iya, lupa <laughs> Assalamualaikum mas, lapar Kamu masih belum siap ya mau buka kerudung kamu depan aku. apa Cuman, gue tuh akhir-akhir ini ya, Ra, mata gue tuh suka kayak burem gitu loh. Kayaknya lo udah harus ke dokter deh. Karena gue lihat lo sering oleng akhir-akhir ini, kayak orang pusing gitu. nggak enggak, enggak, apa-apa kok. Ini gue kayak cuman kecapean aja sih. Eh, ini apa nih? Eh, cincin apa? Lo nggak Enggak kan sih lo. Loh, ih, ini cincin dari mana? Enggak, enggak dari mana-mana. Ya ampun, Visha, lu beli tas online aja, lu ngomong sama gue. Masa ini lo tunangan <tuk> eh, gue gak tahu. Tunangan sama <tuk> siapa? <ini>, Rara, gue gak tunangan. Oh, Amin, gue oh, gak tunangan. Amin, gue gak tunangan. Amin, gue gak tunangan. my god. Kawin, <tuk> <Gila>. <tuk> kawin. <apa siapa? tuk> <Abis ini, tuk> Amin, gue gue gak tunangan. Amin, gue pun nah, ampun, Gue hmm? nikah sama Kralif. Apa? Kok bisa? Kok iya bisa? sih. Ya gimana? Dia itu ngamar gue di Makassar, dan depan bokap gue. Jadi ya gimana? Gue serba salah. Ya tapi kenapa lo terima? Emang lo cinta sama dia? Hah? Iya. Lo benci sama bokap lo seumur hidup lo? Karena bokap lu ngikutin wasiat adeknya, sekarang lu malah ngikutin wasiat bokap lu. Aduh lu kualat! Gitu sih <tuh> ngomongnya. Hei, <tuh> uh, abis lu cerita-cerita sih sama gue, gue kan baper. Rara, Rachel, dengerin <tuh> gue ya. <tuh> gue itu bingung, gue gak tau cara jelasinnya kalau lu tuh gimana. Karena menurut gue tuh ini, ini aneh banget, Ra. Ya sih, itu aneh, gue setuju. <tuh> Tapi anyway, gue seneng sih akhirnya lu bisa move on dari Jidan. <tuh> Selamat ya. Ihh Ada berita apa? Enggak Oh itu pak <tuk> Ada beasiswa Oh Masukah, <tuk> ya, <enggak> Vanessa <tuk> Kebisaan deh. sayang pelan-pelan jalannya sini-sini, biar Mas aja yang mas, bawa ya. Mas, aku bisa bawa semuanya sendiri, Mas. U Udah, biar Mas aja yang bawa. Kamu pelan-pelan jalan, pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar Mas aja. Mas, aku bisa. Udah, pelan-pelan. Nanti kalau banyak goyang, kasian sama kede bayinya. Ya kan? Mi. Mm. Makan yuk ini minumnya? Mas. Satu lagi. Eh, eh. Udah, udah, udah. Biar Mas Aja yang ngambilin ya. Mas bisa? Udah, biar Mas Aja yang ngambilin. <laughs> ya. Oke. Okay. Kamu harus makan yang banyak. Sama dedek bayang juga. <laughs> oh ya, besok sidang gimana? Udah siap? Hmm. Udah, insyaallah. Terus siapa yang nemenin? Besok aku praktek loh. Alif juga keluar kota kan? Ya udah biar aku aja nemenin. Hmm. Nggak usah, Mas. Biar fix aja sendiri. Pokoknya besok pas sidang kamu tuh harus tenang, jangan lupa baca doa. Kalau bisa tuh, semua dosen dosen yang anggap aja nggak ada mukanya. Kalo ada seneng ini. <laughs> Terus gimana beasiswanya? Beasiswa? Beasiswa apa sih? Iya, beasiswa. Katanya mau lanjut ke Belanda, kan? Emang iya? Kok aku nggak tahu? Baru rencana aja kok, Kak. Oh... Pasti belum dapat izinnya dari Mas Ali. Ayo... Enggak. Emang... Emang Visha belum ngomong sama Salif? Kenapa saya harus mendengar masalah biasiswa itu dari Jidan? Jidan kan dosen Visha, Mas. Saya suami kamu? Mas, jangan kayak gitu. Kapan kamu ngomong sama dia? Mas, kapan? Tahun lalu. Pernah Hah? Hmm? Minggu lalu. Apa dia masih istimewa buat kamu? Mas, Fisya gak suka ya kalau di pojok-pojokin kayak gini. Eh, saya tanya sama kamu, apa dia masih istimewa buat kamu? Mas, masuk kenapa sih, Mas? Dengerin dulu dong, dengerin Fisya dulu. Fisya itu cuma ngeliat brosor-brosor beasiswa, Mas, di mading. Terus tiba-tiba Mas Jidan tuh lewat. Jadi mau gak mau ya kita ngomongin soal itu. Saya nemu suruh-suruh kamu, Oh, jadi Mas baca-baca ya pula ya? Terima cinta sama dia. Mas, saya percaya sama Fisya. Jawab pertanyaan saya! Mas, saya Mas, rasa... Mas, saya sendiri. Saya fikir sebahagian hati kamu... sarapan dulu ya. Assalamualaikum. Apet ya? Bisa? Eh, eh, eh, Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kukgak tau, kok tiba-tiba badan gue lemas ya. sebelah. Lemas sebelah, ya udah, ke dokter aja kalau gitu ya. Sakit apa? Ya takut. Ya takut. Ya takut Jadi begini, Dek Visha ini mengalami gejala kaki tangannya kesemutan, sering baal, dan belakangan mata kanannya mulai buram. Iya, sudah berapa lama? Jadi. Kalau kaki Fisya suka lemah itu udah dari SD dong Cuman nggak tahu kenapa belakangan ini mata Fisya jadi sering buram. Dari hasil pemeriksaan kami, Dek Fisya mengalami multiple sclerosis. Hmm. Autoimun, autoimun itu yaitu sistem kekebalan tubuh defisien menyerang satu tubuh sendiri. Dalam hal ini yang diserang adalah susunan saraf pusat, termasuk otak dan sistem saraf tulang belakang. bisa Untuk sembuh total agak berat, defisien. Tapi untuk terapinya cukup banyak. Terus Kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuk, Ubed Fisya bisa mengalami kelumpuhan total. Uh, uh, uh, uh, uh. Umi, Isya mau ngobrol dulu sama Mas Alif sebentar. Boleh ya Umi? Ya udah, Umi ke belakang ya. Visya udah pikirin baik-baik Visya mau cerai, Mas Kamu tuh sama sekali gak berah cinta semuanya. udah capek, terus. mau white. Vichia! Vichia! Vichia! Vichia, you're not a kid. Vichia, Risikonya tinggi sekali. Gue tau. Gue tau risikonya tinggi. Gue harus coba. Kalau kita nggak ngambil tindakan apapun. Visya istri gue bisa lumpuh untuk lama lamanya Gue nggak mau itu terjadi. Oke. Okay. Tapi gue harus ngomong dulu sama dokter Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para teman sejawat, hari ini kita akan mengadakan rapat diskusi mengenai rencana operasi Atas nama pasien kita, Ibu Fisya Yang akan dilakukan adalah operasi angioplasti dengan kombinasi stem cell Karena semua tim dokter sudah siap, kita akan memulai operasi ini Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim pasca operasi kemarin kita sudah memasang stain di pembuluh darahnya ambil sudah selesai semua tapi kemarin ada masalah karena pembuluh darah vennya itu terbuka jadi terjadi pendarahan kemungkinan terburuknya apa? biasanya dalam kasus-kasus seperti ini pasien mengalami koma berperjalan bahkan bisa jadi terjadi bukti Bukan, Liv. Dia justru mencintai kamu. Dia tahu dia nggak akan bisa sembuh. Dia nggak mau mengikat kamu. Tapi, tapi dari mana Fisya tahu kalau dia sedang sakit sekarang? Dia konsultasi ke rumah sakit lain. Sampai kamu gak tahu. Tapi waktu dia drop... Umi sengaja bawa ke kamu. Karena Umi rasa... Kamu berhak tahu, Liv. Dan Umi masih mengharapkan... Hubungan kalian bisa disambung lagi. Karena dari itu kita semua nggak mau menikah kamu. Nah, Karena ini berjanji sama Abi untuk menjaga Fisza dalam susah atau bosan ini. Nah, ya tapi Abi enggak berjanji. Aku bukan cuma janji sama Abi aja. Tapi sama kamu. yang menggakkan normal hidup sekarang aku buka doa dari bumi semua yang kita lakukan sekarang itu anak-anak adalah... Pretty cool.